Oh, oh, oh, oh, oh. Saya pikir dengan ad, dengan sendirinya, senang, siapa pendelok wong senang ya berarti kita ikut senang juga itu karna wong susah, wong susah, seneng delok wong susah, malah susah diseneng seneng di kebalik gitu ya seneng delok seneng itu lebih baik seneng delok wong susah, berarti kayak berdoa, berdoa. Susah kurang ya, ya, ya, kurang bagus, kurang positif, kurang... kurang... ya, ya, kurang ya, kurang adab, ya, ya, adab, adab ya, ya, ya, saja, ya, ya, ya, punya adab ya, ya, ya, ya, nanti kalau enggak jadi enggak beradab gitu hmm. <laughs> tidak beradab <laughs> beradab wah ini koruptor itu enggak beradab itu padahal seorang nah, cerdas pinter itu kok bisa koruptor itu karena bah, kehilangan beradab gitu enggak beradab tidak, kalau benar-benar kebutuhan orang itu berarti nyusahkan bentuk lain ya, enggak kata-kata Senang juga orang senang, gitu. nyusakan orang lain, atau mungkin minimal manggung rusakan, negara ya, karena uh, si koruptor. Enggak, ya, hmm. enggak, enggak, menyenangkan orang, orang lain. lain ya, walaupun dirinya senang, ya, walaupun dia senang, gitu, hmm. gitu, contoh itu itu. luis ya, ibu uh -huh. istilahnya. Ya, ya, mudah banget. Ya. generasi ya. itu iya, semangat atau apa sebenarnya Nonton, paling seneng seneng dulu, Seneng seneng semangat atau apa dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, jadi dulu, ya dulu, dulu, dulu, dulu, orang Seneng ya dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, seneng malah seneng orang ora seneng malah cemburu ya orang ya. pas itu banyak udah seneng malah cemburu malah omong yang salah enggak nggak apa namanya luduh nggak itu enggak boleh sih ya. seneng ya kadangnya kesenangan orang itu ya, harus di ya, biarin aja atau minimal biarin aja kalau separuh mereka seneng ya dia ya, baru seneng biarin aja ya. Terus lain lagi, kata kemerdekaan itu sangat dekat ya dengan seniman ya? Nah iya, omong kemerdekaan itu, ya memang kita bebas berkarya untuk berbuat itu Sangat dekat dengan kemerdekaan seorang seniman itu Oh nyatanya iya, seniman ulama itu, itu malah semuanya seniman pejuang gitu, pejuang semuanya gitu. Oh, iya. Sisaman itu, sementara di tuh itu gitu. semoga, eh, makasih maka saya itu seniman ya harus punya perjuangan. Perjuangan hanya hanya punya sifat Ciwang, itu iya, mm. iya, oh, pemberani, sore, sore gerbong dengan Indonesia merdeka, merdeka atau mati, itu itu walaupun lusup-lusup stasiun, ya itu, padahal ya. membahayakan ah. ke, ke, ke Londo waktu itu, ya <laughs> <laughs> ya serem lah seniman dulu, ya, tapi ya walaupun akhirnya, ya, oh dia seorang seniman grafis, kalau sekarang gitu. ya. <laughs> dulu, tuh, ya, walaupun seniman apa-apa, ya bisa jadi ya, grafis, ya bisa, apa bisa seniman ya fleksibel seorang, ya Enggak kadang kadang enggak ada jurusan, kesenian sen, itu, hmm. ukur ukur -ukur itu, itu, itu itu iya, iya, seniannya saja, ukur ukur iya, iya, iya, iya, untuk iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, laki iya, itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, itu. Pikirannya sudah, itu, itu seni juga untuk gerak pakaian, desain pakaian gitu, sampai saya pernah kali pertama kali jahit di Yogyakarta, nggak ada tukang jahit gin, gitu. oh, saya, saya, buka jin itu nah, ada saya, saya, saya, saya, takut saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Dulu, saya pikir, saya ingat tukang penjahit yang berani format jin itu coba dua di Yogyakarta, satu saya, satu dua nurda tahun tahun 70-an Ke bawah sampai <taska> Lain itu, dua empat, dua, dua, dua, dulu dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Udah, udah jahit ya Udah jahit, oh, jahit, ya? jahit bisa jahit bisa temen -temen, bisa. Temen -temen, Udah menemukan ya? jahitan dari teman-teman, dari lingkungan permakjin jin, bahkan Jin-jin Dulu, tambal-tambalan jin, saya oh, pertama iya? kali Tak kotak-kot, bekas-bekas jin Disambung-sambung dari utuh ya? Walaupun sekarang umum, banyak itu Tembel-tembel Itu dulu bener-bener jin, bekas jin Potong-potong, jadi tak sambung-sambung Wuh, -sambung, oh, banyak anak musisi dulu, musisi Jogja, aku oh seneng Pesan. Seperti Nanu, seperti si Suami, si Konco itu Naryo Naryo dulu pesen baju Baju yang saya lupa Bukan Nanu, susu, harpentas yang satu lengannya udah jadi, jadi belum, wuh oh, tak bagus, tak pikir malah bagus untuk main gitar ya jadi tanpa lengen tapi pernah pentas juga, si nario gitu gitu, gitu jadi laganya gak itu tapi mau juga ya, waktu itu, itu mau teman-teman mau teman, gitu tapi padahal belum jadi, padahal mau cepat-cepat pentas, masih jaman bent anak-anak di Jogja, ya. Nario kenangannya itu kan leng lenggak tan lengannya satu gitu, ya. jadi, tapi tapi oh saya pikir kalau untuk, karena umum mungkin si zaman sekarang itu dulu, saya coba karena efek, eh, efek belum jadi, di rumah bagus, sing Wow, terjadi sih tekan dulu dah. Wah bagus, sebenarnya terjadi itu ya itu. Ya itu sambil udah ada pemberontakan. Seniman punya pemberontakan juga untuk media, untuk apa ya? Untuk untuk berkarya apa saja. Bahkan sangat banyak kemungkinan untuk seorang seniman punya berkarya dengan bukan hanya lucu ya. Mas Bito, itu perdekaan. Iya, sih. jadi mas. Iya kan, iya kebersikan itu termasuk itu itu untuk berbuat untuk yo ya, ada salahnya nggak salah yo yo medianya sekarang media mahal yo media nggak masalah tuh, bikin sing kayak si warna juga bisa tuh yo <laughs> sing, sing putih ya, ya, ya. itu kasih lem ya catnya beli bibit warna sablon itu udah jadi untuk warna itu yo saya katakan bukan kualitas yang bagus atau itu ya, ya, ya. ya. ya. tapi udah ekspresinya tersampaikan itu ya, jadi se seorang seniman harus jangan di stop, dilarang, berbuat kalau itu kan sakit jiwa nanti ya, kayak gitu aku pengen berbuat, khusus kudus ya. Charno, ya, kreatifnya ya, Charno. kreatif Charno. itu ya, ya kayaan Sinimani memang kreatif untuk media atau bikin chat sendiri itu. dulu saya belum tahu zaman tahun di bawah 70 tuj itu saya coba pakai apa? Bukan, bibit, oh, bukan pakai punya cet, greko zaman dulu greko murah di apa itu, itu bu greko enggak tahu, tuh belum tahu asal pakai minyak tanah, oh, biasanya retak-retak saja ya, enggak ada ya, Greco greko dulu, tahun tujuh puluh empat itu ya, oh, greko itu retak kadangnya pakai yo tapi sekarang ada yang sebelumnya untuk bikin retak itu bagaimana bikin efek apa pakai sabun ada sekarang itu efek-efek pakai -efek sabun itu ada efek lain lagi mungkin bentuk-bentuk hmm. karena media dicampur itu sabun gitu, ya. sampai untuk pengawet itu katanya sudah mungkin uh, anu juga bukan kayak bukan pilok lagi ada lagi ya seperti cairan untuk kayu itu ada dibikin itu ya ya nggak usah habis-habis berhenti berkarya dengan media apapun juga walaupun kondisi sulit itu katakan itu dengan media apa saja bisa untuk berkarya itu. ya ber, waktu kita berkarya kan jadi pelipur dirinya, jadi ya seneng jadi walaupun nggak mikir laku, udah jadi kesenangan berkarya, atau yang berbuat itu ya sangat bagus sekali udah jadi hilang pikiran untuk lainnya hmm. bahkan media ya, juga um, ya jadi positif ya waktunya? Ya, terus hmm -hmm. positifnya ya karena udah, udah seneng berkarya atau berbuat ya itu ya. Jangan sampai berhenti dengan media apa saja, mungkin macam-macam ini kalau ada bekas tempat anak-anak itu saat pastel kita campur itu ya nggak masalah juga, ya. Maka ada kata-kata multimedia, karena kenapa ya multimedia, karena sekarang berkarya kan multimedia juga istilah Dewi punya istilah sendiri mungkin karya-karyanya yang diciptakan oleh Mbak Petrus Oh pojok orang belum ada. Ya saya nggak karena sudah saya bisa katakan kadangnya melukis sudah nggak mikir, mikir mikir konsep ide ide atau ide atau saya sudah non ide terus non konsep non teknis bahkan non media yang saya temukan itu ya, saya bah, bah, bahkan, bahkan, itu, bahkan non, saya lari ke situ banyak memikir payu, ya, ya, nah, ya, payu non payu non mikir payu bisa dikatakan juga <laughs> ya, karena ya, <laughs> ya, berkarya terus saja ya, iya, iya. ya memang iya. resiko rusak gak payu ya, ya gimana ya, ya jadi jadi hobi berkesenian tuh kebutuhan mm -mm. mm -mm. Iya, kayak kebetulan batin kita tuh berkarya, tuh berbuat. Kalau sedang belum belum karena ada pemikiran itu udah ada banyak kemungkinan yang ingin saya perbuat itu, wah ini bikin apa ya? Oh bikin figuranya dulu ya, baru baru bikin karirnya itu. Ya. Jadi untuk nggak mikir untuk siap, wah oh, ini untuk pameran kapan harus. Oh, Gila lah ada teman Ismoyo yeah. ngajak pameran untuk sekalian pembukaan rumahnya yang lama nggak dipakai itu di sini saya sebagai dikatakan lebih tua terus di ya pameran ya, syukur ya saya pamer syukur kasihan teman asik lagi jadi oh. <laughs> ya si, si temani teman teman itu <laughs> <laughs> ya asik itu yes. aslinya Pembukaan pameran itu kemarin cuma omong-omong biasa sama Ismoyo. Wah sayang is, rumahnya kosong itu. Terus dia berkembang ya. Harus dirusik ibu anu saya gitu. Terus akhirnya berkembang jadi pameran saya. Jadi galeri, pameran ya. Ya. tunggal nanti tunggal tapi sementara pameran tunggal tapi saya wah. Itu, Ber, ada temannya, asik lagi gitu, untuk ruangan kosong yang lainnya. itu gitu, ya. Tapi saya, walaupun ruang satu, untuk saya tunggalnya rapopo, gitu, santai. Gitu. Karena ada karya banyak juga yang belumnya kesinggung ke, untuk pameran. Gitu. Nyiapin karya khusus nggak? Hah? Yang untuk besok itu nyiapin karya khusus nggak? Ada. Nyanyi. Ada, ada, ada khusus ya, ya, Ada, ini yang segitiga ini khusus belum belum jadi, tapi khusus <laughs> ini jangka waktu itu sampai belum ada sebulan gak ada sebulan sebulan sebulan, lep, sebulan lah First sebulan besok iya, iya. saya udah udah ada karena belum hmm. belum ya khusus ini juga tanggap ya udah khusus belum belum jadi juga jadi, hmm. ya sudah banyak pr apa bukan pr Persediaan-persediaan karya yang lama, yang baru, yang mau kita kerjakan, sudah pemikiran lagi, itu ya. <SILES> hm Jadi karya baru ada banyak, yuk, yuk, yuk. Ya, banyak karya belum pernah dipamerkan semuanya.